With the school fence, welcome back to Timeout. Bali mengurki Padilla dan selamat datang di kelas timeout hari ini Timeout geng jangan-jangan kini nomor sama si Riris Clippers ada back four teman ini Markus Morris cuaks <laughs> asli gue gak tahu kenapa Timo doyan banget main Markus Morris di kuarter keempat dan juga bawa over. Seharusnya menurut gue tuh blunder banget sih, tapi kenapa membuat Clippers gue keok lagi Main ini bawa overtime dan kali ini kalanya dari Denver Nuggets gue bentar lagi sih bisa makin ubah sih di ngeliatin rotasinya Timo sekarang ini dan itu adalah salah satu topik utama kita untuk kelas hari ini dan cobaan masih belum berakhir. Untuk Lakers fans setelah kemarin ini, keren banget, man, a big comeback win untuk bisa mengalahkan Dallas Mavericks. Tapi hari ini sayangnya memberikan berita yang kurang enak di mana King James mengalami cedera kaki dan kabarnya bisa absen beberapa minggu. Kira-kira dengan absennya King James apakah Lakers masih bisa tetap masuk ke play-in dan juga ke playoff Gua akan berikan prediksi gue. Di kelas time out Hari ini jadi ditunggu aja guys Dan sebelum itu guys Gila gue main beruntung banget sih Bisa meliput langsung Damian Lillard 71 poin Melawan Houston Rockets Atmosphere di Moda Center Keren banget Dan juga Damien tuh efisien banget Dan juga kayak gampang banget ya. Nyetak poinnya kemarin ini Jadi bagi kalian yang penasaran Gue mainin udah Apple juga Untuk uh, travel for basketballnya tapi itu eksklusif Hanya untuk member saja Kalau kalian penasaran juga kepo Pastikan kalian join jadi member Dan langsung nonton Liputan gue Langsung live Secara eksklusif Dari Moda center, dan mainnya juga gue seneng banget karena bisa foto bareng dengan Boban Marjanovic. itulah salah satu incaran gue sih selama ini karena dia kan tinggi banget ya, jadi fotonya tuh unik banget, gila gue ada 183 cm aja, di sebelah dia tuh kelihatan kecil banget guys, <laughs> Kelihatan mini banget kemarin ini. so Boban was very nice, dan juga dia orangnya baik banget sih mau foto dengan baik orang juga kemarin ini. jadi I was very happy sih bisa foto sama dia, kesampean juga akhirnya, and time out geng thanks so much for your amazing support time out 19.000 views guys, oh my god, kenapa kita bisa Seri, seri guys, 19.000 views, gue <gulau> semangat banget sih, pakai bikin timeout hari ini. So really appreciate the love, appreciate the support. Dan sebelum kita masuk kelas hari ini, guys, pastikan kasih like dulu, guys. Kasih likes, kasih likes, biar gue makin semangat juga untuk bikin timeoutnya. Kalau gitu, guys, tanpa panjang lebar, let's get the class started. Kalau gitu, kita mulai dengan berita NBA hari ini dulu. Di mana? Oh my god, sedih banget si Lamelo Ball cedera hari ini. Gila sih, non contact injury saat Hornets menang 117-106 dari Detroit Pistons. Uh, ya yeah, tadi dia cuma kayak lagi behind the back uh, dribble di depannya Kylian Hayes dia tiba katanya ankle-nya dia POP Oh my god Itu doesn't sounds really well sih Sayang banget sih uh, Lemelo Ball cedera Sekarang ini Apalagi karena juga trennya Charlotte Hornets lagi naik ya Mereka lagi menang 5 game Secara beruntun Dan kayaknya pengen coba ngejar Nama sekeplay internemen Dan ini terjadi Sekarang ini bener, uh, Timingnya salah banget Dan kasihan sih Lemelo Si Lemelo kita tahun ini juga Banyak masalah dengan cedera ya And Ball brother sih Uh, Lonzo juga kayaknya unlucky jadi keluarga ini dengan cedera Gue gak tau kenapa uh, Mungkin aja sih bisa gara-gara mungkin waktu mereka muda mainnya di konkret Lalu juga mainnya kayak uh, sering over Jadi bisa aja sih ada dampak itu juga dari kecil Tapi semoga aja setelah ini Ball Brothers gak ada masalah lagi dengan cedera Karena ini adalah uh, dua pemain yang sangat menarik banget sih untuk ditonton sih Jadi sangat sayang banget kok karirnya mereka akan injury prone nantinya um, Lemelo kabarnya gue boleh baca juga Itu adalah fracture ankle Dan dia katanya akan miss The remainder of the season Jadi ini akan jadi kehilangan yang besar banget sih Untuk Charlotte Hornets um, Di game ini tapi gue tetap happy sih Bisa melihat si James Wiseman sih James Wiseman hari ini bagus Mainnya 23 poin Dan juga 7 ribu untuk Detroit Pistons Hopefully he could keep that up Dan hari ini Jimmy Buckets oh, Kembali on the 76ers His former team Tapi terakhir reverse layupnya sadis banget sih Dia bawa Miami Heat menang 101-99 atas Sixers uh, itu tadi di depannya P.J. Tucker sama Embiid lho that was really tough sih menurut gue Dan dia emang nggak gak mau kalah aja Lawan mantan timnya dia Jibat uh, banget sih hari ini Big game um, Hampir triple-double 23 poin 11 rebound 9 assist Dan juga 4 steals Komentarnya di IG ngakak -ngak semua sih Pada bilang, mirip bapaknya gerakannya Om bapaknya siapa uh, Katanya dulu ada gosip lah ada Katanya mungkin aja anaknya Michael Jordan Tapi asus, gerakan itu sih mirip banget sih Aku mengingatkan gue juga dengan Michael Jordan jadi you never know bisa aja dia beneran lagi like Michael Jordan <laughs> and of course kalau kita pindah ke New York Knicks what about the Knicks guys so hampir nih prediksi gua pas pre-season semakin dekat nih menjadi kenyataan <laughs> Knicks next and if sejak trade deadline uh, hari ini mereka mengalahkan Boston Celtics 1994 di Madison Square Garden 6 and Oh, sejak Josh Hart datang Josh Hart bohoki sih buat New York uh, Next, number 5 Number 5, sesuai prediksi gua Number 5 uh, In the Eastern Conference, hari ini coba beda 2 setengah game aja Dari Cleveland Cavaliers uh, Julius Randle dan juga Emmanuel Quigley Hari ini let the team, let their team Dengan 23 poin Hmm um, hari ini tapi untuk Celtics dengan kalahnya mereka ini mereka turun ke posisi kedua wah wow, gitu udah lama kayak waktu itu Celtics dipuncak, ya. wow, di puncak ya wah dia akhirnya turun dulu nih dari pucuk nggak uh, ada Jalen Brown ternyata berat juga untuk mereka uh, Apalagi hari ini juga Jason Busuknya, sebusuk-busuknya guys <laughs> Dia cuma 14 poin 6 dari 18 field goalnya Lalu juga satu dari 9 3 poinnya Terus bonus di ejected juga Di 4 menit terakhir sebelum game selesai Just a first rating night sih untuk Celtics uh, Mereka juga hari ini Mereka juga gak masuk sih pemainnya sih uh, Tapi a very happy day you know? Untuk para fansnya Milwaukee Bucks Karena mereka sekarang ada di number 1 Milwaukee Bucks woo, They are the hardest team in the NBA sekarang ini 14... Kemenangan secara beruntun Kemarin ini mereka mengalahkan Phoenix Suns 104-101 Drew Holiday terus menjadi mimpi buruk <laughs> Untuk Devin Booker uh, Gila di sisa 25 detik uh, Drew Holiday gak minta switch gak apa Pokoknya one on one ditempel Terus si di, di, di book kemarin ini Dan terakhir itu dia bisa steal bolanya Untuk seal the win untuk Milwaukee Bucks uh, Di book gue yang langsung inget-inget -inget sih Final 2021 Dimana juga dia kesusahan sih Untuk melawan Drew Holiday uh, Tapi seru ya Seru banget sih lihat uh, Drew sama Dibu gitu one on one Gila, gue yakin ke bawah mimpi sih Ke bawah mimpi sih Kemangin si <laughs> Juru Holiday Masih Devin Booker sih uh, But like I say Bucks the hardest team 14 kali kemenang Secara beruntun Mereka juga menang 16 dari 17 pertandingan terakhirnya mereka One an amazing game Amazing showing On both ends Dari Drew Holiday Dia kemarin 33 poin Dan juga 5 assist. Selain ada clutch defense-nya Dia juga main ada satu kali Step back 3 point. Hampir bikin si Josh Okugi jatuh Kemangin dia juga That was really nice though 3 point dari si Juru Holiday uh, Bucks 6-0 juga sekarang ini kalau Joe Holiday at least mencetak 30 poin season ini. Brook Lopez, woo, he was huge man. Dia underrated banget sih menurut gue sih. Uh, he got it done though on both ends juga. mainin dengan 22 poin, 13 ribon dan juga 4 block shot. Terakhir itu, uh, kalau halnya Brook Lopez ada block uh, si DeAndre Ayton. Lalu juga terakhir dia pick and roll dengan Middleton. Lalu dia lay up di depan, kalau tiga 3 pemainnya Phoenix Suns. Uh, di sisa 27 detik terakhir. Um, the box tapi kemarin sih Uh, mereka nunjukin mentalnya mereka sih, nunjukin mentalnya mereka karena mereka juga ketinggalan almost the whole game. And of course juga dia uh, knows how to close out the game Hick ini. And huge window untuk the Bucks karena mereka masih tanpa Giannis yang cedera, uh, belum tahu Giannis kapan main lagi. And of course Chris Middleton yang juga masih on minute restrictions sekarang ini. Tapi kayak Middleton quadribest juga oh, oke okay, not bad kayaknya untuk Milwaukee Bucks ya. Karena sejak dia dari uh, comeback dari 6 months Bucks juga masih belum kalah kan ya. Dan ya, ini Jukin aja sih Seberapa deepnya si Benchnya Milwaukee Bucks Apalagi mereka kan juga nambah Jay Crowder Jay Crowder yang main semangat banget sih Untuk ketemu lawan uh, Ataupun juga lawan mantan timnya dia uh, Mainnya galak banget sih Jay Crowder Dan juga ada back to back Three point shot Di pertengahan kuartal keempat Dan itu yang menjadi spark Yang menurut gue untuk Bucks bisa comeback main Ini dari Suns book main 24 poin Dan juga di Andre 22 poin Suns pasti udah gak sabar sih Untuk KD join Dan juga main <laughs> Untuk KD untuk suit up, Untuk pertama kalinya Dengan jersey Suns nya uh, Semoga next game sih Kalau hal, -hal kan dia mencoba Untuk targetnya tanggal 1 Maret ya Jadi semoga aja KD will suit up next game Karena gue juga penasaran sih Dengan offensive Phoenix Kalau ada KD Akan seperti apa Akan sengeri apa uh, I cannot wait sih Untuk watch that game Berikutnya kita akan pindah Ke Clay Thompson man I love Captain Klay Thompson, man, he's been taking over the game, he's been taking over games untuk uh, Golden State Warriors Kemarin ini, man, di kuartal keempat, he was talking shit, man, to the uh, Minnesota Timberwolves bench Klay was insane, though, the fourth quarter kemarin ini untuk bisa bantu uh, Warriors menang 109-104 atas Minnesota Timberwolves Gue yakin, man, Dub Nation tesnya, uh, jantungnya dites semua di kuartal keempat, apalagi di akhir-akhir Dimana si Warriors hampir choke man mereka tiga kali turnover dalam satu menit sih itu gue gue yakin Dabnation pasti udah stress semua sih kemarin pas nonton tapi Clay mainnya taklapan dari tiga puluh dua poinnya di kuarter keempat uh, yang dia beat the shot clock in the corner di depan mukanya Austin Rivers itu keren banget sih That was a really tough tough shot dan terakhir juga dia ada tembakan 3 poin miring miring di depannya Anthony Edwards juga masuk um, selain point, Clay juga was making plays though untuk teammatesnya dia dia main benar-benar jadi leader banget sih untuk timnya dan ini sangat dibutuhkan masih sih untuk uh, untuk Warriors karena mereka kehilangan tiga starternya mereka uh, ini adalah mungkin dua game terbaiknya Clay sih, Lawan Houston Rockets dan juga Lawan Minnesota Timberwolves dan seperti gue bilang uh, ini sangat dibutuhkan banget sih, leadership poin uh, semuanya dari klien tahun sangat dibutuhkan karena obviously Steve Curry masih belum bisa main uh, Andrew Wiggins sudah out dua minggu karena ada urusan keluarga lalu juga Draymond Green main kakinya cedera and Gay Payton masih weeks away untuk bisa main um, Dub Nation pasti sekarang ini sangat ngefans banget sama yang namanya Dante Di Vincenzo <laughs> karena dia benar-benar the biggest pick up sih, this off season untuk Warriors uh, dan gue harus kasih kredit juga ke Steve Kerr, menurut gue Steve Kerr main make a really good adjustment dimana di kuartal keempat itu kalau di 8 menit terakhir, itu dia biar Membiarkan Dante Divincenzo Vincenzo yang membawa bola dan juga start the offense Instead of si Jordan Poole Jordan Poole ya seperti biasa ya Ball security-nya ngaco banget lah masih Pemain ada lima kali turnover ke gue gak salah uh, Tapi untungnya dia bisa menghirap dengan hustle-nya dia dan juga defense-nya dia di quarter keempat Tapi Dante played like 38 minutes uh, Dia 10 dari 21 poinnya dicetak di quarter keempat Lalu dia juga ada 8 rebound 5 assist dan juga 4 steals kemarin ini Jadi Dante Man, he has been huge man, selama dia jadi starter sekarang ini untuk Warriors dan semoga dia bisa keep it, keep it up, dan yang pasti yang gak kalah penting adalah Kevin Looney Kevin Looney kemarin juga 17 rebound uh, ini game keenamnya 6 nya Looney uh, dengan double digit rebound Looney obviously juga ini perannya penting karena dia juga ada ex, uh, experience juga ada banyak dia salah satu pemain veteran juga di tim Warriors ini jadi setiap reboundnya itu penting, dan juga main Anthony Lamb juga giving them quality minutes juga ada 1-3 poin juga yang penting Anthony Lamb sama Ty Jerome nih ini dia nih siapa yang bisa fill the roster untuk si Warriors karena mereka ini kayaknya udah mau habis limitnya sebagai two way players Kalau tinggal 2 atau tiga game lagi uh, Warriors has to make a decision siapakah akan jadi pemain ke-15 ya mereka season ini And Warriors up next akan ketemu dengan Blazes and the hot Damian Lillard Kira-kira apa bisa menang lagi gak nih? Dan menurut gue sih kayaknya Warriors harusnya bisa menang lagi sih Dan Warriors butuh setiap kemenangan sih karena mereka sekarang ini 31 dan 30 posisinya mereka just fighting man Fighting for their life man untuk play in dan juga untuk play off <tuh> <tuh> gue minum air bukan untuk ngomongin Lakers hari ini Tapi untuk ngomongin Clippers gua guys Clippers gua lagi bikin gua seret banget sekarang ini <tuh> Clippers gue kepleset lagi ke main ini di overtime Kali ini kalahnya 134-124 dari Denver Nuggets uh, Era Westbrook dimulai dengan rekor 0-2 sekarang ini gua tahu baik orang yang bilang wah rasanya Westbrook bosial, wow, uh, Kadang rasain tuh gua Rocking, rasain apa yang dirasakan sama fansnya Lakers kemarin nih. Tapi menurut gua sih salahnya gak di Westbrook, tapi itu kita akan bahas nanti. Kita bahas nagis terlebih dahulu. Nikola Jokic uh, with another crazy triple double, 40 puluh poin, tujuh belas rebounds, sepuluh asis, gua nggak tahu tuh cakarannya dari mana dari pemain NBA atau dari beruang, gua gak ngerti sih. Tapi ngeri banget nih cakaran semua si uh, Nikola Jokic. Eh, of course MPJ main juga huge banget 29 points 11 ribuan ada 3 point yang main tuh yang dari hustle play-nya si Kentavis Caldwell Pop itu ah itu penting masih 3 point dan juga di overtime ada 3 point gak ada yang kena ring sama sekali sih semuanya all net. Um, sebenernya sebenarnya dari nah let's on road itu sih wajar ya Apalagi juga gak ada EVK Subat ya tapi yang gak wajar tuh cara kalahnya menurut gue sih uh, udah capek-capek main comeback dari ketinggalan cukup banyak Uh, Paul George juga hampir, ya eh, Clippers menang, ya, dia nembak dari 3 per lapangan, masuk tapi sayangnya telat, sedikit banget, tapi, nggak wajarnya, itu di babak overtime, Clippers nggak ada field goal sama sekali, nol field goalnya cuy, gokil banget sih, kayak udah abis gitu bensinnya, dan lagi-lagi, Tai menurut gue jadi bayangkirak, walaupun main ada yang protes di uh, timeout bilang, oh lu tau banget, paling tau ya, lu mau lebih tau daripada pelatih NBA gitu, bisa nyala-nyalain pelatih NBA, tapi menurut gue, ini obvious sih rotasinya Tai Lu uh, salah, tapi mungkin kata orang juga kadang kan dia deep banget timnya ya. Jadi mungkin Tai Lu bingung, Bi, tapi harusnya enggak biung sih karena aduh rotasinya bikin gua naik darah sih gua ini sih. Asli. Yang paling meresahkan tuh ada Marcus Morris sama Eric Gordon sih. Gua enggak tahu Eric Gordon sama Marcus Morris ini sedeket apa sama Ty Apa di jampi jampi si Ty Lue juga, gue gak ngerti. Bisa cinta banget kayak Ty sama dua orang ini ya. Karena dua orang ini play zero defense. Terutama Marcus Morris ya. Marcus Morris itu pas baru mulai overtime, oh hal itu udah bingung mau jaga siapa, posisinya udah salah. Uh, terus dia ada satu lagi, nembak 3 point juga, overtime tuh kena papan atas, and a lazy pass yang akhirnya di-steal sama Jokic. Jadi, di saat-saat crucial ini, dia salah banyak banget sih. Dan dia stay on the court. Marcus Morris kemarin ini minus 17. Plus minusnya minus 17 kemarin ini gue masih bingung kenapa kaya itu Marcus Morris not Nicholas Batum. Dia lupa kali ada Nicholas Batum yang main played really well dengan 12 poin and a team high plus 10. Nicholas Batum gue adalah pemain yang akan memainkan peran penting nanti kalau memang Clippers bisa masuk ke playoff. Uh, veteran. Udah sering ah, playoff experience-nya udah banyak banget Jadi gue gak tahu kenapa Dia gak mau mainin si Nicholas Batum Paling udah ada statistiknya Kalau Morris, Marcus Morris main di atas 30 menit Itu bisa Clippers skala. Biasanya Clippers skala. Kalau Marcus Morris main di bawah 22 menit Itu biasanya Clippers semenang. Ada, Tai Lu, come on, man uh, Belum lagi mainin si Eric Gordon over Russell Westbrook Aduh, bikin gue pengen garuk-garuk kepala juga sih um, Eric Gordon itu cuma pasing-pasing sama jogging sih di lapangan uh, Dia main 25 menit 0 dari 4 dan 0 point. <tuh> <tuh> Gue gak ngerti kenapa itu Val Westbrook itu mainnya lagi oke okay kemarin. 17 poin, 5 rebound dan dia 5 steals guys 5 steals, he played defense actually <tuh> Untuk si Clippers dan dari di mainin di kuaternya 4 dan juga overtime Westbrook cuma jadi supporternya Untung dari Westbrook sportif sih kalo gue liat Dia benar support banget, kasih tepuk tangan terus ke temen-temennya Jadi Tyloo, this one is on you again, man <coughs> Gue sampai batuk ngomongin Clippers Deh, Seret banget asli ngomongin Clippers Stress banget sih gue oh, Udah kalah dua kali, besok kalo Minnesota kalah lagi gue udah nggak ngerti sih We wasted a big performance money dari Kawhi Leonard Dia mencetak 33 poin Kawhi was doing his thing. Kawhi was, he was used juga di kuarter keempat tapi sayang aja nggak bisa finish the game mainin Clippers gue. Clippers kali ini 11-24 rekornya melawan tim yang di atas 500. Hanya Rockets dan Spurs yang lebih hancur Tiga paling bawah guys. Jadi tiga paling bawah rekornya melawan tim yang 500 dan schedule nya juga gak, not gonna get easier i think untuk Clippers juga uh, this next, uh, in this last stretch menurut gua seperti gua bilang, kalau besok kalah lagi sama Minnesota gua udah tahu sih masa sih Westbrook bawa sial segitunya sih masa bawa sial segitunya untuk Clippers gua, harusnya enggak lah ya semoga aja besok Clippers gua bisa menang sih, amin tapi once again Clippers need to pick their shit up sih need to pick their shit up really quick, oke okay. Lakers fans, gue yakin sekarang ini perasaannya lagi campur aduk. Kalau anak main epic comeback man. Dari ketinggalan 27 poin, mereka bisa mengalahkan Dallas Mavericks dengan skor 111-108. Belum ada Tim di season ini yang berhasil bisa comeback dari ketinggalan 27 poin atau lebih. Rekornya 0 dari 138 dan Lakers menjadi tim yang pertama berhasil melakukan hal tersebut. Uh, tapi seperti gue bilang, hari ini sayangnya mereka mendapatkan kabar yang kurang enak. Uh, King James, tadi foto Instagramnya kakinya cedera dan mungkin aja bisa istirahat beberapa minggu. Uh, Lebron kemarin dia bilang, emang dia, he heard a pop. I heard pop waktu dia jatuh Hebat sih he? dia masih bisa finish the game itu gua gak kebayang sakitnya seperti apa Dan abis game pun juga jalannya bener-bener pincang banget sih. And this one menurut gua It will hurt the Lakers uh, Apalagi untuk fansnya mereka karena the new look Lakers ini sangat menjanjikan banget sih Dan mereka sedang masuk ke fase yang sangat crucial untuk bisa lolos ke play ataupun juga ke playoff ini uh, Fansnya Lakers mulai harus berdoa lagi sih. Ayo fans Lakers, mari berdoa barenglah kalian. Berdoa bareng biar uh, Lakers masih bisa punya kesempatan masuk ke play, ataupun juga ke playoff. Um ya, yeah, man. Lakers tanpa LeBron season ini rekornya 5 dan 9. Eh uh, timer gue, timer gue. This is my prediction. I think they could still do it. They could still do it untuk bisa masuk ke playoff. Apalagi kalau kelihatannya sekarang ini AD cukup healthy juga. Kuncinya sih sebenarnya AD jangan cedera lagi sih. Karena kalau AD enggak cedera lagi, I think they will have a chance untuk bisa masuk ke play-in ataupun juga ke playoff. Uh, gue jujur kemarin <laughs> pas nonton gamenya, um, gue yakin mereka sudah kalah sih. Apalagi mereka ketinggalan sempat 27 poin di sisa 7 menit kuarter kedua. 48-21 skornya. Everything was just going the Dallas Mavericks way di bab pertama, tapi tiba-tiba muncullah yang namanya Jared Vanderbilt di quarter ketiga. That boy is Prime Dennis Rodman, man. He was everywhere. Energinya, menurut gue, ya, energinya dia tuh menular loh menular ke pemain-pemain yang Lakers dan ini menurut gue adalah kunci kemenangan yang Lakers kemarin nih Besinya Lakers ya ada ketinggalan 20 ya semua udah pada bermales aja mainnya, jalannya aja, le jogging aja gitu. Tapi pemain Vando masih kasih 150 persen effort ya dia sih dan itu kayaknya membuat pemain yang Lakers lainnya pun juga ikut apa ya termotivasi dan juga pengen main lebih keras aja sih menurut gue. Uh, gila sih Vando sih. Ini adalah pemain yang paling penting menurut gue di trading kemarin sih. Uh, siapa lagi yang bisa kasih tes 15 poin, 17 ribuan dan juga 4 steals, man. Dia kemarin yang dia nge, nge deflect bolanya Luka, apa, passing ke Luka itu. Terus dia behind the back pass atau apa itu ke Troy Brown Jr. untuk a layup. Man, itu winning place, man. It is winning place yang dibutuhkan sama Lakers, menurut gue. Dan kuncinya... Di Lakers main juga adalah Vendo jaga luka. Luka frustasi banget sih jaga Vendo main nih. Uh, dan pemain ini cuma digaji setengah juta US dollar guys. This is an absolute steal sih untuk Lakers menurut gue. Um, dan dia sama Aiding main acak-acak sih. Acak-acak paint area nya Dallas Mavericks. Vendo main 8 kali offensive rebound. Sedangkan Aiding main 4 offensive rebound. Terakhir Aiding memastikan kemenangan Lakers with that turn around. Jumper di depannya Luka Doncic dan mukanya Mark Cuban pun langsung asem. Awesome. Mark Cuban menjadi witness nih. Dua kali dia di comeback sama Lakers. kalo tahun 2002 ya. Dimana Lakers ketinggalan 30 poin lalu menang. Itu juga lawannya Mark Cuban juga tuh. Jadi Mark Cuban main juga. He was going through some shit sih. Ya, Pasti sih ngeliat timnya kayak gitu. Uh, 80, 30 poin, 15 rebound. Uh, menurut gue ya, dari tradenya Lakers ini yang paling underrated adalah... Bagaimana Vendo take a lot of pressure off AD terutama untuk defense sih Dan AD jadi gak terlalu harus fight banget lah menurut gue Bisa save some energy uh, Jadi itu menurut gue adalah hal yang besar juga tentang trade ini uh, Semoga tapi besok uh, Daniel Russell udah bisa main sih Semoga lawan Memphis ya uh, Gue belum tahu statusnya deh bagaimana main Kalau hal terakhir itu day to day Kalau Daniel Russell bisa, bisa main uh Mereka bisa menang untuk lawan Memphis tuh Gimana Lakers fans? biasa Apa timnya sih gak lawan Memphis walaupun gak ada King James? Bisa tulis di comment section di bawah. Uh, King James main juga terakhir. Berubah jadi le coach. <laughs> dia gak berplay terakhirnya Lakers. Gila sih. Dia udah tau main. Apa yang bisa nyetak poin Play apa yang bisa mencetak poin Lawan Dallas Mavericks sih. Itu menurut gua just amazing. King James main uh, 26 poin Dan juga 8 rebound. Momen kerennya obviously. Adalah dia nge-block temen baiknya dia. Uh, chase down block. Uh, si Kyrie Irving. And, menurut gua LeBron sih sayang masih sih out ya, uh, paling menurut gue kalau dia bisa bawa Lakers balik ke play-in tournament, bisa make a big run, ini akan keren banget untuk legacy-nya dia juga, tapi hopefully sih menurut gue semoga satu minggu atau dua minggu aja sih agar nanti akhir season siapa tahu dia bisa balik lagi sih untuk bisa memastikan langkahnya Lakers menuju ke play ataupun juga ke playoff. Tapi the new look Lakers menurut gue mentalnya beda banget sih. Mereka main nembak trip poin aja enam dari 34. tapi mereka bisa tetap memenangkan game kali ini. And they are four and one though. four and one sejak melakukan trade. Yang paling lawak sih dari Dallas adalah Jason Kidd. Jason Kidd main ini ditanya kenapa nggak ambil time out waktu Lakers made a run, dia bilang. Jawabannya konyol banget sih. I'm watching just like you guys. <laughs> dia lupa apa kok dia lagi ngelatih ya. Kalau kita kan emang nonton. Ya? Dia yang ngelatih, dia bisa call time out. Bro. Itu quote-nya asli konyol banget sih. Konyol banget dari Jason Kidd. Uh, kok bisa ganti Jason Kidd, menurut gue ganti Jason Kidd. Ambil aja email Yudoka. Karena uh, Kidd ini... Uh, selain terlalu friendly menurut gue dengan Luka Doncic Dia mainly mainin Dwight Powell lebih banyak daripada Christian Wood Christian Wood defense-nya gak yang terbaik Bukan yang terbaik tapi menurut gue Shooting rebound lebih bagus daripada Dwight Powell sih. main Dwight Powell minus 14 Sedangkan Christian Wood plus 6 uh, Gue masih gak ngerti ya sih kenapa Dwight Powell main lebih banyak And Of course seperti gue bilang Uh, Jason Kent ini terlalu friendly-friendly dengan si Luka Doncic Menurut gue Luka Doncic jadi nggak terlalu disiplin sih Luka main 26 poin dan 9 ribon Tapi menurut gue Uh, tiap kali dia gak dapet call, dia tuh terlalu fokus komplain ke wasit, uh, kayak gak, udah gak fokus aja sama play team-nya sendiri sih jadi dia bener, -bener kayak di corner gitu ngobrol aja sama wasit itu komplain terus uh, dia juga kayak kemain waktu dijaga sama Vendo, dia penasaran aja dia sengaja cari macap dengan Vendo dia pengen ngebuktiin sesuatu aja tapi malah gak bisa ngapa-ngapain jadi maturity nya Luka donci juga belum dapat sih. Artinya, ini sebi mature dan harus ada yang galakin dia aja. Semua gue terakhir aja, kalau hal, hal itu ke akhirnya harus ingetin dia loh. Harus ingetin dia berdiri di mana untuk defense. Tuh, menurut gue kacau banget sih. Eh, uh, jadi kong hala juga main deh, ke Meksiko ya badannya agak melar dikit langsung sih artinya ini lebih more disiplin juga untuk badannya dia juga sendiri sih si uh, Luka Doncic. jadi sangat yang masih ada Luka is a superstar berarti menurut gua harus ada yang bisa guide dia sih untuk bisa lebih jago lagi nanti di nba uh, kayaknya main 21 poin 11 ribon juga 5 assist uh, offensive Dallas itu lebih bagus tuh offensive Dallas itu paling bagus kalau cuma ada kali doang di lapangan gak ada Luka jadi It says something menurut gua Kata soalnya kayaknya kalau ada Kyrie doang di lapangan Bolanya itu lebih muter Dan Kyrie itu mau give up the ball really early Itu bisa build up the confidence Juga ritamnya pemain lainnya Dallas Mavericks Jadi itu kenapa offense oh, Dallas Lebih bagus Kalau ada Kyrie doang di lapangan Dan gue yakin stres semua sih fans Dallas kemarin ini lihat timnya Bisa dikejar kayak gitu sama sih ya. Dari menang 27 poin loh Gila sih gak kebahayaan sih gua Jadi kali ini Dallas Makin desperate untuk nungguin si Maxi Kleber untuk kembali Oke, okay, kalau kita gitu sekarang kita pindah ke prediction uh, Besok ini ada 10 game uh, Gue kayaknya akan milih yang lawannya Dallas besok Yaitu Indiana Pacers plus setengah. Uh, karena Dallas kalau ketemu lawan tim yang Eastern Conference Itu biasanya manajer like Jadi semoga aja besok ini berlanjut dan kalau Dallas menang semoga menangnya tiga poin atau tempat poin aja Jangan banyak-banyak menangnya So I like that pick a lot So good luck to everybody Dan play of the day hari ini gue pilihnya Cameron Coleman Yang baru itu selesai bertanding untuk Bigma uh, Perkasa Georgia Cam hari ini 29 poin, 14 rebound BPJ pun mengalahkan Mountain Gold Dengan skor 75-68 He has been one of the best import Dan dia harus all star sih Dia harus IBL all star Kalau we are gonna riot bro We are gonna riot karena dia adalah salah satu calon MVP juga sih Harusnya season ini And that is why he is our player of the day Timeout gang Thank you so much for tuning in Di Timeout hari ini Hopefully you guys enjoy my content today Really appreciate the support as always Jangan lupa untuk kasih like Kasih komen Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan nyalain dong tombol notifikasi juga Tombol bell juga bagi kalian yang belum tahu Agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru gue And once again thank you so much guys for watching I will see you guys again very soon Peace out everybody